Kau kena kia punya. Ha. Ha. Bek Ya. Ya. Eh kena Jalan. Jalan. Kena kena kena Ya je lah. Aki dengan jaroh buat sama. Ya. Dia sama mana? Ni <tuk> Ayo <mengejar> <tuk mengejar> <tuk mengejar> <tuk mengejar> la politica la piangta che te ba kune ente dong urang ae lu lu Keduh, lagi balasan, keduh Salah, saya tak kira-kira tiga maju, ku Lurus, lurus Ya, tinggal yang maju, ya, tengok Nanti, kalau, kan? Nanti, mana ping memang malam. Jaga ayu Korea ini. Assalamualaikum. lebih-lebih. Panas memang. Okay dio. Kacok kah juga Siap bro. Teruskan. Terus